Ergonomi ya. Tiga hal penting itu Eat, Sleep, and Ergonomi Atat belakang Industri meningkat Alat dan teknologi untuk menunjang produktivitas Dibutuhkan lalu butuh kenyamanan kerja Risiko Penyakit-akibat kerja meningkat ya. kecelakaan kerja meningkat Selalu solusinya Ergonomi Ergonomi itu kerja dan norma serta aturan Jadi ilmu terapan Ergonomi adalah ilmu terapan yang Berusaha memberikan kenyamanan kerja, optimal dengan menyelaraskan manusia, kerjaan, lingkungan kerja, dengan tujuan efisiensi dan produktivitas kerja meningkat. International Ergonomic Association, studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya ini tinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, management, dan design. Repeating the task to the person making things you so friendly, Working smarter, not harder, the rules of work. Jadi harus menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan menurut Permain Case nomor 48 tahun 2016. Tentang standar, keselamatan, dan kesehatan kerja perkantoran. Ini merupakan irisan, jadi mesin antara mesin design, human factors, and task design. Seperti kita ketahui, kalau desain dan machine design saja itu match machine task to task okay. machine design dan human factors itu match machine to human kalau task design itu dengan human factors hanya match task to human jadi kalau hardware itu fasilitas alat dan mesin software itu perangkat lunak program and commitment environment itu kandisi lingkungan wear itu manusia dan pekerja inilah interaksi civil aviation authority 2002 MSD respectors, ergonomic respectors, for repetition posture, individual respectors, for work practices, poor health profile, no recognition of early warning signs, over time exposure respectors leads to MSD, musculoskeletal disorder. Ergonomics looks at how physical abilities of the human body and limitations of the human body are related to work tasks, tools, equipment, and materials, the job environment. Faal kerja itu ilmu tentang faal yang dikhususkan untuk manusia bekerja. Bekerja itu kerjasama dan koordinasi alat indera, otak, saraf, dan otot-otot. Ilmu biomekanika yang mempelajari pergerakan otot dan tulang sehingga menghasilkan tenaga sebesarnya dengan usaha sekecilnya. Bagaimana otot bekerja? Kerja otot dinamis dan statis. Antropometri antrop manusia metri ukuran jadi studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia ada statis dan dinamis ya prinsip penerapan prinsip perancangan bagi individu dengan ukuran ekstrim prinsip perancangan yang bisa disesuaikan prinsip perancangan dengan ukuran rata-rata rata-rata di tengah ekstrim atas dikarenan ekstrim uh, bawah itu di kiri jadi ini contoh di ergonomic workstation ya, bagaimana jarak mata, keyboard ya, kaki ya. Ini yang ilustrasi yang ideal ya, bagaimana ergonomic. Dan stasiun kerja berdiri ya. Kalau kerja heavy work itu justru mejanya lebih rendah daripada light work dan precision work ya. Karena ini berkaitan dengan ROM dari Siku yang akan dipakai saat bekerja. Tugas kerja yang tidak ergonomis membuat pekerja fatig, prestasi luka sehingga cedera, produktivitas rendah, kualitas produk tidak optimal. Meningkatkan ergonomis sehingga mengurangi faktor risiko cedera tulang dan otot skeletal dan meningkatkan produktivitas. Ergonomi dan produktivitas dapat selesai, keluhan berkurang, angka kesakitan dan kecelakaan kerja menurun, meningkatnya moral pekerja turunnya turnover pekerja, dan peningkatan produktivitas. Norma ergonomi meliputi pembebanan kerja fisik, sikap tubuh dalam bekerja, mengangkat dan mengangkut olahraga dan kesegaran jasmani, musik dan dekorasi, serta lingkungan kerja. Pembebanan kerja fisik bagi tenaga kerja, penentuan beban kerja fisik perlu memperhatikan kondisi iklim tropis dan sosial ekonomi, Kriteria pembebanan, pembebanan fisik yang dibenarkan adalah pembebanan yang tidak melebihi 30-40% dari kemampuan kerja maksimum tenaga kerja yang berlaku. Rekomendasi kuantitatif, berat beban, lihat pemenangkan nomor 5 tahun 2018 atau gaya dan nya Sikap tubuh dalam bekerja agar diupayakan kerja dengan sikap tubuh duduk atau duduk dan berdiri secara bergantian. Beban statis seminimal mungkin. Posisi dan sikap tubuh menghindari upaya yang tidak perlu tempat duduk dan meja ergonomis. Neutral posture ini contohnya, kalau ya. ada backward posture, back flexion, back extension, twisting about waist dan natural bendingnya. Neutral posture untuk tangannya mau radial ulnar deviation, mau flexion or extension. Awkward posture, serial deviation, unilateral deviation, flexion, extension. Menjanda the awkward postures, twisting and carrying loads, our head work, lifting bulky loads, contact stress, wrist deviation, for shoulder or wrist position, whole body vibration, hand arm vibration. Ini contohnya. Sudah kerja yang mendongkrak ya, postur jangka berulang ini pada tukang las, dokter gigi ya, MDS, level BP, frozen shoulder, tension neck syndrome ya, gerak repetitif tinggi, carpal tunnel syndrome ya. tenaga berlebihan pada HNP ya, risikonya, mengangkat dan mengangkut, beban diusahakan menekan pada otot tungkai yang kuat dan sebanyak mungkin. Otot, tulang belakang yang lemah dibebaskan dari pembebanan, momentum gerak badan dimanfaatkan untuk mengawali gerakan, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan mengangkat dan mengangkut, beban yang diperkenankan, jarak angkut dan intensitas pembebanan, kondisi lingkungan kerja yaitu licin, kasar, naik atau turun, keterampilan kerja, pekerja, peralatan kerja, serta keamanannya. Also, this technique may be effective if loads are small, lightweight, and can easily fit between the knees. Avoid lifting from the floor whenever possible. If you must lift from the floor, do not bend the waist. The techniques shown below help the worker to keep the spine in a safer position while lifting from the floor. Keep the load close to your body and lift by pushing up with your legs yang kiri yang salah, dan yang kanan yang benar, jadi angkat dari jongkok dulu. Lend the sack onto your kneeling leg, slide the sack up onto your kneeling leg, slide the sack onto the other leg while keeping the sack close to your body. As you stand up, keep the sack close to your body. Use team lifting as a temporary measure until a more permanent improvement can be found. If possible, try to find a co-worker of similar heat to help with the lift. Team lifting can reduce the load in half. Discuss your lifting plan so you don't make sur surprise movements. Calcium, team lifting can increase the risk of a slip, trip or fall accident. Use a scissor lift, lifter or pneumatic lifter to rise or lower the load so that is that it is level with the surface when slide the load instead of lifting scissors lifting lift pneumatic lifter according skirting heavy don't lift adjust the load lifter to self-level and remove containers by sliding them out contohnya olahraga dan kesegaran jasmani pembinaan kesegaran jasmani khusus maupun pembinaan olahraga Tes kesegaran jasmani pada seleksi karyawan penyediaan fasilitas olahraga. Metode pengukuran kesegaran jasmani ada Harvard Step Test, bangku pria 47,5 cm, meter wanita 42,5 cm, waktu ukur 5 menit dengan frekuensi 30 langkah per menit. Setelah istirahat 1 menit ukur nadi 1 1,5 menit, 2 2,5 menit, 3 3,5 menit. Indeks kesegaran jasmani waktu tes dalam detik kali 100. 100 dibagi 2 kali jumlah ketiga nadi rating itu excellent lebih dari 96 fitness index itu 83 sampai 96 average 68 sampai 82 average itu 54 sampai 67 jika kurang dari 54 metode pengukuran kelelahan adalah fake confusion fusion ada recent timer musik dan dekorasi ini penggunaan musik yang tepat jenis saat learn nama intensitas Dan sifat pekerjaan meningkatkan kegairahan dan produktivitas pekerjaan repetitif tidak perlu konsentrasi tinggi musik tempo sedang dekorasi dan tata warna memberikan kesan jarak sikis dan suhu ya kalau warna biru itu jarak jauh suhu sejuk eh? sikisnya menyejukkan kalau hijau itu jarak jauh suhu sangat sejuk atau netral sikis menyegarkan kalau merah itu untuk jarak dekat suhu hangat dan sang sikisnya sangat mengganggu Orange itu sangat dekat, ya, sangat hangat dan merangsang. Kuning itu dekat, sangat hangat dan merangsang. Sawah matang itu sangat dekat, netral dan merangsang. Kalau ungu itu sangat dekat, sejuk dan agresif. Lingkungan kerja, lokasi kerja itu kantor, gudang, ya, dalam ruang, luar ruang, ketinggian dan lain-lain. Faktor fisika, kimia, biologi dan psikologi. Prinsip ekonomi, bertahan ke postur netral, balance the key, sticky, ya bekerja di zona nyaman atau zona adequate atau zona hijau danger zone kepala power zone tangan danger zone unsafe and and zone work safe zone occasional okay, no work bergerak atas stretching 10 sampai 20 detik dua kali 10 sampai 15 detik 8 10 detik 10 sampai 15 detik ke tangan ke atas 10 10 detik ke kanan dan ke kiri 15-20 detik lagi Turun naik Kurangi tenaga berlebihan Kurangi gerak berlebihan Terutama gerak repetitif Istirahat atau jeda Kurangi kontak yang berbahagia Berbahaya Permukaan licin Permukaan tajam dan lain-lain Kurangi getaran berlebihan sarung tangan, bantalan istirahat atau jeda Jep rotation, pencahayaan adekuat Ini Ini Hierarki kendali, eliminasi, physically remove the hazard, substitution replace the hazard, engineering controls, isolate people from the hazard, administrative controls, change the way people work, PPE protect the worker with personal protective equipment, PPE, ergonomic controls plus work practice controls, yang the most effective yang eliminasi, yang List itu yang PPE. Rata Risiko Ergonomi di tempat kerja dapat diukur menggunakan Body Discomfort Map, Brief Survey, Ruler dan Reba Body Discomfort Map, depan dan belakang dibagi, ada scoring-scoring tertentu untuk per regio Ya ini contohnya, jadi base brief itu sekarang dari baseline Risk Identification of Ergonomic Factors ya. And risk, Elbow masing-masing, posit -masing, and masing -masing, nilai, bagiannya Posture, Force, Duration, Frequency, Score, and Risk rating, ya. Ini contoh rule employee assessment worksheet, jadi dicari skor dari ARM, dilingkari skor sesuai dengan kriteria ini contoh riba, score kan, nah, stay healthy and safety.